Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya selesai Polo, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan empat aspek tentang pajak. Yang pertama, pengertian pajak, yang kedua, fungsi pajak, yang ketiga, jenis pajak, yang keempat, manfaat pajak. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pengertian pajak pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pajak adalah penghasilan negara yang paling besar sehingga memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah. yang kedua yaitu fungsi pajak Fungsi pajak ada empat Yaitu fungsi anggaran Fungsi mengatur Yang ketiga fungsi stabilitas Dan yang terakhir Fungsi redistribusi pendapatan Yang ketiga Jenis pajak Jenis pajak ada lima yaitu Pajak pertambahan Eh pajak penghasilan Yang kedua pajak pertambahan nilai Yang ketiga Pajak penjualan dan barang mewah Yang keempat bea materai yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir, yang keempat, itu manfaat pajak. Manfaat pajak ada tiga, yaitu yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur, seperti untuk jalan, rumah sakit, dan sekolah. Yang kedua, yaitu pertahanan dan keamanan, yaitu senjata, sehingga gaji-gaji untuk seorang TNI dan polisi. Yang terakhir Atau yang ketiga Yaitu subsidi pangan dan bahan bakar minyak Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh